Assalamualaikum guys, jumpa kembali di channel saya Nurtohi teknisi. Di sini saya akan berbagi tutorial cara ngeriset HP ya, HP yang lupa pola. Jadi gini, ini dapat eh, apa? Rumah tangga ya, tetangga itu ngasih HP, namanya nyaris lah ya. Uh, dia lupa pola gitu loh Lupa pola Nah ini Android Max ya Android Max 4G LED ya Nggak tahu tipe berapa Yang pasti ini lupa pola gitu loh Nggak bisa diapa-apain Karena lupa pola gitu loh Ini nggak tahu Dia juga lupa pola Jadi otomatis ya Susah untuk mukanya Jadi gini guys Cara untuk mereset, ya, mereset HP kembali normal, biar polanya juga enggak minta lagi. Cara meresetnya gampang, guys, mudah banget dan nggak lama kok. Jadi kalau kalian punya HP yang lupa pola, ya, otomatis gampang, guys, caranya. Oke, okay, guys, e, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan bagikan videonya, ya, guys. Dan jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya untuk mendapatkan video konten terbaru dari saya guys oke okay. kita lanjut videonya langsung guys untuk membagikan video ini kepada kalian karena sangat bermanfaat kebanyakan orang lupa pola atau dibikin pola tapi dia itu nggak tahu polanya apa gitu loh akhirnya lupa oke okay guys sekarang kita matikan dulu HP-nya. nih matikan oke okay. Ya, ini tipe HP-nya Amdrasmac ya. Setelah sudah mati, kita tekan tombol volume atas ya, guys. Ini volume atas, yang ini volume bawah. Ya, pertama kita tekan tombol volume atas dulu dan kita tekan tombol on off ya. Oke. Okay. Nih, liatin, guys. Ini tutorialnya, guys. Oke. Okay. Setelah udah muncul, kita lepas semua. Ya. Ini adalah cara mereset ya, mereset pabrikan ya. <tuk> ya, guys. Ini nanti munculnya semacam sem ini, guys. Ya. Setelah udah muncul gini, guys. Setelah tadi sudah ditekan tombol volume atas dan tombol on off ya, udah tekan, kita pilih di bagian web data ya, web data atau victory reset untuk ke bawah ya untuk geser ke bawah kita gunakan tombol volume bagian bawah guys oke okay, ini guys contohnya kita tekan tombol bagian bawah volume bagian bawah ya oke okay. kita pilih ini guys ya ini terus kita klik bagian on off nya ya oke okay. kita klik bawah lagi volume bawah tekan tombol yes ya pilihan yes ya dan kita tekan tombol on off oke okay. nah di sini otomatis akan reboot mati sendiri guys jadi tunggu sampai kemunculan ini ya ini lagi format data format victory ya biar finish biar selesai dulu guys dengan sendirinya HP nanti akan reboot ke sistem Android yang tadi dan Anda harus bikin Gmail baru, ee, bikin tampilan HP-nya juga seperti baru lagi, gitu loh guys. Ini sampai tertulis sukses ya, successful ya. Ini masih dalam tahap proses. Ee, untuk videonya ini semoga bermanfaat buat kalian. Jadi kalau kalian punya Android yang lupa pola ya entah Samsung entah apa itu pakainya kayak gitu aja guys nah ini masih dalam proses tunggu ya baca guys selagi kita bisa mencoba silahkan dicoba kalau bawa ke konter kisaran antara 70 atau 50 guys ya di sini kita bisa manfaatin dengan eh, pengetahuan ini semoga bermanfaat buat kalian cara guys Oke, okay, di sini ada tertulis data wipe complete. Oke, okay, guys. Nah, maka secara otomatis akan reboot ke tampilan Android Max yang semula, ya. Ini agak lama ya, guys. Maaf ini. Oke. Okay. Setelah ini, guys, kita pilih reboot system, ya. Kita klik bagian tombol bawah ini, on off di sistem oke okay, no nah otomatis akan kembali ke reboot andromax tipe ini ya andromax 4G LED ya oke okay. ini lagi sistem reboot maaf kalau emang agak lama ya emang posisinya lama guys tapi e, bisa bermanfaat buat kalian yang lupa pola, lupa sandi atau lupa gmail itu caranya kayak gini guys, ya sampai tertulis ada tulisin complete atau sukses ya, oke okay guys, hmm. ya guys nih, jadi jangan ditekan-tekan dulu selagi masih proses ya, nah ini sudah mati sendiri dan rebuk ke andromax 4G LED, Ya, ini secara otomatis akan muncul kayak gini guys dan untuk tampilan berikutnya itu seperti baru lagi dengan bahasa indonesia dengan minta akun gmail baru atau pakai gmail yang lama itu tampilannya guys semoga video ini bermanfaat buat kalian Semoga video ini juga bisa jadi sarana untuk perbaikan cara mereset HP ya Yang lupa pola Jangan lupa untuk subscribe dan komen ya guys Di channel saya Nurtohi Teknisi Dan bunyikan tombol loncengnya untuk mendapatkan video konten terbaru dari saya guys Ya Oke guys ini ya senang. Agak lama emang Ini karena lamanya Karena lagi repot guys Nah ini guys Ini tampilan Yang sudah di Pabrikan ya Dengan sistem uh, Reset Tiga jari ya Oke okay. kita mulai dengan bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Oke okay. kita mulai Ya Oke okay. Terserah mau pakai yang mana ini, simpan aplikasi data atau mulai baru. Oke, kita mulai baru lagi ya guys. Kita gunakan jaringan ini guys, WiFi ya, biar terkoneksi. Kita pilih untuk. Oke, tampilan aja. Nah, ini guys. Ini saya masukkan password wifi saya sendiri ya batara 2 oke okay, guys kita sambungkan Di sini secara otomatis akan tersambung guys ya oke okay. nah kita tinggal next next aja ya ini sedang berusaha untuk jaringan sistem nah ini sudah tersambung di jaringan wifi guys ya Ya, sudah selesai nyambunginnya Kondisi HP udah normal kembali. Ya, tanpa harus menggunakan pola lagi atau minta password atau pola Gmail. Itu aja, Guys, untuk tutorialnya sebuah cara memperbaiki atau cara reset HP Andromax ya, Guys. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, Guys. Oke. Okay.